papa papa papa papa papa papa pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, Mileo tak bayar ke. Ini aja deh aja. Abah abah di di, di. Mileo tak bayar kaya. rasa bingung. rame <SILENCIO> banget guys. Ini liburan terakhir sebelum masih masuk kerja. <SILENCIO> Jadi, ini menunggusani bingung pesen rara, pesen rara. Yang ini aja satu nih Nih Yo, es kuyo cool, lagi makan enak Yo rasa alku ini ora kok. Lah jadi deh. ini, <ada> pacari, <laughs> rata, <"Jay Roy,"> ini. <laughs> ngang eh bingung ke sana ngobainnya tes istri guys eh kan ngobain teh kayaknya ini bingung guys milahnya guys Nganan. telah ini bingung guys Ngerak banget nih orang kampung lagi makan di restoran Jepang nih nyari menu aja sampai diputar-putar dibalik-balik gak nemu-nemu Iya. dia lagi nyari nemu kuri ramen gak tau bajunya kari ramen tapi dia namanya curry ramen ini kayaknya bawah sini nih Adang, balik, dibalik, dibalik Bukan, itu kan chicken cut to, Balik Jadi dia tuh lagi nyari menu Nyari buat mau bayar aja Menunya gak ketemu-ketemu guys Oh ya gori ramen Satu Biasa ya? Ya udah biasa Terus? Cangkrip, cangkrip, cangkrip kamu biasa aja Aku kan ngomongin penyebutnya ya Ya enggak, kamu yang gini-gini gitu, yang biasa aja gitu Jus melon, apa-apa gitu Aku ini nih tuh, kopi Kamu jangan-jangan es kopi juga Ini aja nih, selasih biar kamu perutnya gak sakit <laughs> Ini enak, aja tuh kayaknya enak Pahit ya? Ini nih, kopi, jangan kopi kopi lagi. Ini mangga smoothies tuh, kayaknya enak tuh mangga smoothies. Gimana, bukado? Bukado. Di balik tuh, dia nyari menunya aja dia tuh nggak kenal kenal yang ada kita makan jam lima. ini kopi, guys. kopi, bilang Esther Esther. Ya udah cak bu balik lagi. Lemon tea. Iya lemon tea satu. besok menebuneng restoran Jepang guys jadi ini nge-nge-nge harap makhluk yuk deh, gimana deh yuk, yuk, yuk, yuk, sempat kamu kamu kan yang ini? oke, makasih ya yuk, ini datang lagi guys ini rades. warna ceknya gue baston sendoknya itu eh, ini gue sendoknya ya lo lah lah, lah, I'm beer, I'm Ibu mau pemandangan mantap. Indonesia Suuh, oh, oh, oh. Senapusi perumahan Citralesta. BCL ngapusi. Alhamdulillah cantik Pak Admin. enak banget ya. Oh pas kira-kira gara-gara. Kenapa? boleh ya jangan enak, tapi kopi kopi enak, itu. kopi kopi apa? kopi kopi. apa? kopi tapi ya, jalan-jalan sekarang kita saatnya berbagi Nanti kita beli ya kita berbaginya sedikit aja sama anak-anak tetangga ya kan yang udah bisa udah mulai sekolah ini ada 24 buku nanti dibagi ya jadi 4 lah atau 2, 3, 4 nanti kebagian kita lihat kembali ini Nee, Ini ki yang di video gue punya doang. Oke, nee, ya. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe. channelnya jar ketik jar ketik TV. Jar ketik. Biar bisa berbagi sesama. Biar Biar bisa berbagi sesama itu. bisa Oke, da da makasih Ki. Terima kasih pada seluruh viewer yang penonton semuanya sampai jumpa uh, mulai besok sudah mulai beraktivitas seperti biasa lagi uh, buat yang udah mudik udah nyampe ke daerah sekarang dan bekasi dan sekitarnya semuanya beraktivitas jaga kesehatan supaya kita terhindar dari covid buat yang ternyata di tes antigennya reaktif ataupun positif tetap semangat. Karena kita nggak lihat, nggak tahu virusnya seperti apa, tapi tapi kita, ketika kita dites menunjukkan hasil yang positif, gitu kan? Tetap semangat, tetap jaga kondisi tubuh biar cepat sehat kembali, bisa beraktivitas, bisa mencari uang yang halal buat menafkahi anak, istri, dan dikasih ke orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe. Jarnelnya jar ketik TV karena subscribe-mu tetap semangatku.